kirim ah sudah <laughs> jangan tutup bes jangan tutup ah Jan ini tutu. dia kuat sekali nah coba mau <laughs> kuat <laughs> <laughs> apa yang tadi ini dia kuat sekali. Oh, ah, ah. ngomong <laughs> ter. ini yang namanya far ah. infrared -infra kekuatan ah. Ah, jarak jauh. Ah, terapi jarak jauh. jadi saya kira itu eh. Ah, belum lagi saya bisa demo lagi banyak sekali dia ah, mau. model macam eh, sprite misalnya. sprite yang masuk di botol itu ah, kita minum itu aduh enak sekali. dia lembut sekali. Ah dia soda macam sodanya hilang, nah, itu juga kita bisa demo, atau demo tanda tangan, tanda tangan kena ya, tanda tangan kita tipis dengan botol itu, uh, itu orangnya yang tanda tangan kita tekan itu kuat sekali, atau rambutnya kita cabut, uh, baru kita taruh di bawah, nah, itu juga sama, dia oh. apa dia Ternyata kuat sekali, begitu. orang yang punya rambut itu ya kuat sekali, jadi itu itu tentang uh, teknologi nano ini, ada banyak produknya. Ada baju kaos juga terapi, uh, itu kita pakai juga. Entah yang kita bisa angkat, kita angkat, bisa angkat. Nah. Lalu, bukan angkat suami. Lalu kita kuat, jadi saya kalau demo kemana-mana itu biasanya ibu-ibu itu. Uh, saya permisi, model macam begitu saya pakai naik. Dia bisa pikul saya, model macam begitu bisa pikul saya. Uh, saya injak di belakang itu. Susten-susten, nah. nah, saya, ada, saya cinta, cinta. ada dokumentasi itu Susten ke pasang, saya ingat Karena saya presentasi di depan para pasukan dan uskup biarawan-biarawati nah. Itu sedaratan flores, jadi dari dekenat ke dekenat juga Seperti itu Jadi itu tentang produk ini yang saya datang untuk memberi kabar kepada kita semua Saya ada minta ke Bapak Desa, ini Bapak Desa sudah ambil satu untuk kepentingan beliau yang lagi sakit juga. Lalu saya sarankan untuk di desa itu ambil biospring itu. Biospring itu untuk dipasang di uh, desa. Sehingga itu semua orang, masyarakat datang hanya ambil air saja. Ada air saja. Kota faim Nakhri juga sangat lancar. Uh. Jadi itu itu melampaui air galon. Karena dia mengandung lima unsur memang. Uh. Dia mengandung 5 unsur memang. Eh, kasih tutup dulu. Ah. <laughs> jadi itu dia, uh, itu maksud saya, sehingga membantu masyarakat. Hmm? Memiliki galon ketika baik, atau tidak perlu... Uh, dia memang mengembalikan uh, uh, energi air dulu. Uh, jadi dia itu mengandung uh, apa oksigen tadi, mineral, Alkamin sama uh, farinfrared dan ioniser Ioniser itu kanker, tumor, semua buah Itu yang penting kamu minum dari ya Itu yang lebih dasar itu yang uh, besar itu Tapi kali ini praktis untuk kita bawa kemana-mana Jadi nak kira, kira yang tadi saya lingkar tadi Eh bawa bap bap sini bapak, bawa itu bawa Kalau juga dapat kekuatan dari situ tuh Jadi pegang. dia pegang, mau paling... Lo mau polo kuat ketegar, bola. Penyalur tinggi. Lalu gelas mana? Ini. Uh, ini saya ini air saya bawa ambil dari uh, dari atas. Dari uh, saya pasang pas di Biosping itu di rumah. Dan air ini sama kekuatannya. Sama dengan Jadi, botol uh, Ini minum air ini juga kuat. Dan kuat Uh, apa nama mendetoksifikasi semua seperti yang tadi saya uraikan itu jadi airnya sama tapi ini dia tahan lama kalau ini kita pindah wadah itu paling tidak paling lama satu hari tapi kalau ini kita bisa pindahkan dari biospring itu sampai uh, satu minggu juga masih punya kualitas tetap uh, oke okay. seperti itu jadi ini kita saya mau demo kamu minum air dari sini itu Minum, binggang sakit itu, minum itu. Kalau pastor-pastor mereka menganggap bahwa ini air mujizat, air... Nah ini, Nona minum dulu, karena dia yang tadi mau lihat tadi. Minumannya. Kotak menganggap? Kotak menganggap sih. Kotak menganggap? Kotak menganggap sih. Jadi, jadi ini ini yang... Kotak begem obat, nanti saya hanya kasih kamu untuk minum air yang dia tujuh detik dia langsung reaksi kita minum air itu dia langsung uh, terserap ke dalam tubuh dan dia memberi kita energi coba so, modirkan nah uh, ini dia sukuah jadi tanpa harus uh, uh, apa nama uh, buat <tere> <tere> macam tadi mah uh, garis lingkar dapatkan <tere> <tere> ini dia su minum air itu dia kuat sekali pina mama ya ketiak kuat sekali iya <tere> <Comme umur> <tere> <saya> <tere> itu nih murah sekali itu dia itu deh suara. Indo, minum berapa? Tepatlah ini pas di molen tuh. itu <laughs> ibu-ibu PKK Minimum. karena yang memfasilitasi pemerintah. Jadi ibu PKK itu saya kasih mereka minum, mulai pulang kan suami macam-macam, saya berluku jatuh. <tuk> saya tidak sarankan kamu. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi supaya main imbang, ya Bapak juga minum, Bapak juga minum. Iya, oh, <tuk> jadi... Hey. Jadi itu, uh, siapa lagi yang uh, mau minum, saya kasih dia minum. Kamu ke Ani. Nah, mari. Oh ya, ini juga. Okay. Dia mau coba, dia mau, coba. Dia mau, coba. Dia mau coba. Oh, oh, oh Kalau masuk di sini tadi nah, ini dia kuat. Ah, kita nih. Minum, minum Glasueng, kuator pakai rapet kaki, Gua jadi sekarang Kasih minum air. di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 gitu Jadi, itu Ken, mau nak taktis tes mau main akhirnya Iya kencang lain bisa minum saja, ya? Iya, kalau yang kepala sakit, eh, sekarang siapa yang merasa ada kepala sakit? Kepala sakit. Semprot sana. lutut, gililu, nah, kalau, Semprot Semprot Semprot kalau tidak sempurna, kalau terlalu sakit, ya, terlalu banyak, terlalu banyak. Kalau yang jangan di pele. situ. Jangan pele di situ, enak. Woi, nunggu apa? Jangan pelih, layani untuk pinggang. Kamu bisa baku, baku aja, baku tes, baku tes, baku tes, tes, baku tes, Ah, siapa? Satu-satu <laughs> <tik> gelas cukup itu.